Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, Belovers, serta Leslar Lovers dimanapun kalian berada Selamat sore, selamat datang dan bergabung kembali di channel Youtube Diva TV Yang akan terus mengabarkan kabar baik, kabar terbaru seputar idola kita Lesti dan Rizky Billar.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 Baiklah para sahabat, untuk menemani santai sore kalian saat ini kami akan memberikan informasi dan kabar baik nih di sore hari ini Untuk mengawali perjumpaan kita para sahabat, ya ada sebuah unggah spesial Terbaru juga dari akun Instagram Platinum Bajar Masin. Satu jam yang lalu nih para sahabat, ya memposting Momen di rumahnya Leslar Masya Allah banget ya Kita selalu salfok dengan Abang Fatih Perhatikan persahabat Abang Fatih Ikut juga meeting ya Luar biasa digendong oleh Papa Bilar Masya Allah mudah-mudahan idola kesengan kita selalu dilancarkan Apapun segala urusannya Amin Di postingan ini pun persahabat ya tentu Ada kalimat caption yang dituliskan Thanks Rizky Billar dan Lesti Kejora untuk keramahannya. Rendangnya enak banget, btw. Anyway, sukses dan happy selalu untuk kalian ya. Love you guys, Rizky Billar, Lesti Kejora, Leslar. Wah, wow, masya Allah, banyak terservet ya. Memang idola kesangan kita ini patut dicontoh. Siapapun tamu yang datang, mereka tetap ramah, humble, dan tentunya. Menjamu tamu dengan baik luar biasa mudah-mudahan selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang masya Allah. Untuk berikutnya persahabat kita simak juga ini ada momen spesial nih video Abang El yang tambah gemes persahabatnya makin ganteng. Masya Allah banget ya, Lexi bilang Mundo Arjani Udah tau kan sekarang siapa yang lebih fenomenal Pastinya Abang L Yang setelah membawa berkah di persahabat ya Apalagi BBL Ini sekarang menjadi pangeran trending Luar biasa Di postingan ini persahabat ya Tentunya diunggah oleh It's Bitterty Banyak sekali tanggapan komentar positif juga yang diberikan Dari akun Instagram Ardiani underscore R1N situ mengatakan Emang bener ya, tiap dibilang ganteng pasti senyum sumringah Masya Allah banget, tiap ya, lagi baby emang ini sadar banget dengan kamera Luar biasa Dan kita lihat juga persahabat ke komentar berikutnya Dari Allah mengatakan Masya Allah gemes banget, abang ganteng, pinter, soleh Amin Doakan selain terbaik, mudah-mudahan abang El menjadi anak yang soleh Untuk berikutnya juga persahabat perhatikan ini ada vitamin bahagia yang keterdapatkan juga Abang Fatih bareng gunda lesti Aduh cute banget ya Yang bikin tambah gemes Ekspresi keduanya ini sama betul persahabatnya Persis dan kembar Perhatikan mulut dari keduanya Dua-duanya mangap persahabatnya Masya Allah pokoknya ini is the best banget Masya Allah Semoga idulah kesengan kita selalu sehat Semakin banyak dukungan dan support yang diberikan Momen ini direpost kembali Oleh akun Leslar Al-Fatih underscore FC Banyak juga tanggapan komentar diberikan di postingan ini Yakni dari akun Kiki 9963996 di Disitu mengatakan Masya Allah Al-Fatih kamu makin pinter gemes ganteng Komplit banget nak Katanya tuh luar biasa banget ya Ada juga komentar berikutnya Diberikan dari akun Instagram Juara 08 dan 9990 Masya Allah, Abang kesayangan onti gemes banget sih sayang Aduh, Masya Allah banget ya, semakin banyak yang sayang ternyata nih Untuk Abang Fatih, ini sih luar biasa Untuk berikutnya, ber Bahwa Min akan menginfokan kembali ya Bayang sekali yang belum tahu bahwa besok adalah tentunya dimulai dibukanya pendaftaran lagu online di AMI Awards Banyak yang belum tahu di persahabat ya Disini Bang Win akan menginfokan kembali Bahwa besok adalah persahabat ya Dibukanya pendaftaran lagu online 25 tahun AMI Awards Kita doakan semoga lagu Bunda Lesti ini bisa memenangkan di AMI Awards Kita doakan yang terbaik persahabat ya Kalian harus selalu streaming lagu-lagu Bunda Lesti di aplikasi manapun Bisa Jus, bisa langit musik, dan tentunya aplikasi lainnya Mudah-mudahan persahabat ya, idola kesenggan kita juga semakin banyak dukungan Untuk selalu bisa menjadi kebanggaan kita semuanya Untuk berikutnya juga persahabat, perhatikan Ini info penting dari Bunda Lesti setengah jam yang lalu Persahabat ya, sore hari ini bakal hadir acara Poles Kepo in Lesti jam 5 sore hari ini Tayang setiap hari Senin dan Kamis Di aplikasi video.com Jangan lupa persahabat yang untuk mendukung Acara-acara idola kesayangan kita Terutama acara Poles Yang setiap tentunya hari Senin dan Kamis Disiarkan di aplikasi video.com Doakan support dukung yang terbaik Jangan henti-henti persahabat yang mendoakan Idola kesayangan kita Dan semoga juga untuk fans Sejati Lestal semuanya